All uh right. -huh. bisa oh. oh. oh. oh. e. wow. menus. orang lapar. Lapar ayo mau dong ya ayo ini ya lamun lamun jamu ngejar mau ke das, mau nyari jamu Yuk publik santen, dan karena publik santen, lain bukan main Tenang baik, mali main baik. Ayo, mali Iya, Pali, pali, Siris, coba teka mau betina. Aji, <taps> <taps> tanya gitu sopan ya mau tapi kau tadi di sekolah kalau guru dan itu mau gitu ikan tadi calon doang belum baik pikiran itu ngomong bahasa Woi, kurang Faji, Faji. Faji, kita pulang Oh, kita tadi lewat lewatkan Faji. Nah, kita luar belum Ayo, ayo, udah, Wah, ini. Wah, ini.